Ingat ya jangan lupa Surah 63 ayat 10 Allah jelaskan di ayat itu Apa keinginan orang yang sudah mati Apa keinginan orang yang sudah mati Sudah masuk kubur Sudah lihat munkar nakir Sudah dibertaniakan Rabbuka, Madinuka, Manabiyuka dan sudah melihat gelapnya kubur sudah melihat sempitnya kubur tidak ada siapa-siapa yang membantu hanya satu dia mohon kepada Allah wa anfiquu mimma razaqnakum min qabli an ya'tia ahadakumul mautu fayaqula rabb fayaqula rabb bilau la akhiratni ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyuputkan keinginannya dan cita-citanya ya Allah tundalah kematianku Ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali bukan bisa salat malam bukan bisa baca Qur'an bukan bisa buasa Isnin Kamis bukan bisa berbakti baik sama orang tua bukan supaya saya bisa haji umrah bukan saya bisa nikmati Ramadan. semua itu baik tapi satu yang dia sebutkan supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa ulama menjelaskan? Kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh kerana itu dia menharap Ya Allah kalau memang begini Tolong kembali lagi ke dunia Tundalah kematianku Supaya harta yang saya masih simpan Bisa saya habiskan di jalanmu Allahu Akbar Ingat ya jangan lupa Surah 63 ayat 10